Di era pandemi seperti ini kita tidak takut rokok pabrikan mahal, kita tetap meeting Dewi. Gimana rasanya Mas Pawan? Nanti salah lagi. Beda. Pria kreatif, pilih Dewi, Mama shopping, Mama glowing, Papa ngelinting. usah paling dengar, jumpa lagi dengan Mas Pawan nih. Kemarin, Mas Tawang. nih ngetes bakunya lagi. Kemarin, Ambil hampir tapi Ternyata hampir hmm. Sekarang coba hampir lagi hampir hampir Ambil hampir hampir Ternyata hampir hmm. Sekarang coba hampir lagi hampir hampir hampir seperti apa hampir bawa rekan baru lagi dibakar lagi nanti sampai rumah beda <SILENCIO> balik lagi gimana rasanya Mas Rowan? Nanti salah lagi. <tentang> beda? enggak? Dimana? mana? Mantap. Mantap. Bang enak langsung <tentang> dicoba gini. Kata <tentang> Alhamdulillah, sobat intinger, ini Mas Wawan sekarang bawa rekan baru lagi. mudah-mudahan cocok dengan tembakau linting kita, hemat, murah, bermarem, ya. kreatif, ya. listingwe. Di era pandemi seperti ini, kita tidak takut rokok pabrikan mahal. Kita tetap dewe Benar, ini. Ya. nggak kan? salah kan? oke sobat lintinger Jadi suasana sore ini kita datangan mas seorang alhamdulillah enggak ketuker lagi nih cocok aroma dan rasanya ingat merokok jangan takut mati kalau mati kan ada orang yang ngidupin lagi jayalah petani tempat Indonesia jayalah rokok tingui pria kreatif pilih tingui mama shopping, mama glowing, papa ngelinting ciao!